Thank you. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pá, deixa lá. Ai, vô, sobe, desce, desce, desce. Ih. kayak itu dan apa pun aku salah jalan udara Aku dulu. Ayo kita kan. Hey. Udah. Udah. Udah. aja Sini kita yang marah-marah. Nggak, maksudnya motor kalau pengiringnya kita maksudnya kita motor motor cukup. Ah. Kalau Ah. Pasuruan, Dewi Gunung Semarang, jari jari Semarang. <laughs> kayaknya enggak ya Ah ah ah jalan di atas cek tatas di dulu hey, hey. oh, oh, lagi Tidak motor kalau pengiringnya Tidak, nah, maksudnya tidak motor-motor cukup ha okay. ¡Vale, vale, vale! vale, vale. vale, vale, vale.